Assalamualaikum <SILENCIO> warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau nanyakan uh, masih masalah yang tadi, yang bapak tadi masalah syaitan ya Saya mohon maaf <guluh> uh, Saya butuh penjelasan Buya sekarang kan e, banyak ditayangkan di TV-TV itu mengenai Rukyah. Ya mungkin pembahasan ini sudah dijelaskan e, beberapa waktu kemarin, cuman saya pengen lebih jelas lagi dari Buya sendiri. Itu Rukyah secara Islam itu seperti apa? Kemudian apakah yang ditayangkan di TV itu sesuai dengan Islam? Berdialog dengan jin, apakah dibenarkan? Kemudian e, istilah jin diambil, kemudian dimasukkan ke dalam botol apakah itu benar dalam Islam? kemudian ee, banyak kejanggalan-kejanggalan di situ jadi mungkin bukan saya aja yang pengen mengetahuinya, mungkin banyak orang juga apakah itu real Islam sesuai dengan Islam yang di TV-TV tersebut pertama adalah masalah ruqyah ruqyah adalah hak ruqyah itu sederhana ada dikumpulkan sama anak-anak, ruqyahnya Nabi Kumpulan dari hadis riatus walihin Sampai mengatakan Hadith Turbatu Ardina Wariku dina Nabi minta kebenci ini Ya Syafi isfi Mendoakan minta kepada Allah agar didoakan disembuhkan Kemudian diantaranya membaca surat Al-Fatihah Itu ruqyah, ruqyah itu nggak macam-macam kok nggak ada embel-embelan, ada jinnya 2000, nggak ada ndak nah, perlu ngomong di mulutmu ada ularnya wah serem banget ada ularnya ada ular ndak usah aneh-aneh itu rukyah ada orang datang kepada orang soleh yang lidahnya penuh dengan zikir. dia khusyuk kepada allah nggak pernah terlibat dalam dusta kemudian dia ndak banyak dosa gede kemudian dia minta mendoakan itulah sebab kesembuhan rukyah jadi rukyah itu doa dengan membawa doa-doa yang diajarkan nabi dan doa doa yang diambil dari Al-Qur'an yang diajarkan Nabi seperti dikisahkan ketika yaitu ada seseorang mau dat masuk satu kampung, kampung ini kampung asing dilarang kemudian nunggu di luar perkampungan tersebut ternyata ketua kepala sukunya itu sakit mengirim utusan lalu utusan ini ketemu dengan salah satu sahabat Nabi utusannya datang, adakah diantara kalian ada yang bisa mengobati? oh saya bisa ini ada orang sok tahu saya bisa, yang penting bisa masuk setelah masuk ke dalam, ya dia baca fatihah sembuh sembuh karena sembuh senang disembelihkan kambing, langsung dipanggil ini rombongan tadi berita ini nyampe ke Nabi ya Rasulullah, kayak mie ini mau disuruh makan, tapi ini hasil daripada sahabat saya ini, sahabat kita ini, yang sok tahu maksudnya tiba-tiba baca fatihah, mengobati orang, lalu sembuh Nabi mengatakan indah ala ruqyah, itulah ruqyah pengobatan secara syar'i mintanya kepada Allah berkat Fatihah tadi, baca Fatihah, itu ruqyah. Kemudian ada doa-doa yang lainnya, ini doa-doa itu, enggak panjang. Ada doa dari Nabi pendek-pendek atau baca Al-Qur'an secara umum Qur'an adalah syifa. Penyembuhan dari Al-Qur'an dikatakan Al Qur'an itu syifa. Dengan keyakinan bisa jadi sebab kesembuhan yang menyembuhkan hanya Allah. Ruqyah itu begitu, enggak usah pakai embel-embel yang lainnya, kemudian kalau sudah pakai embel-embelnya dimasuk wilayah-wilayah aneh nih. misalnya apa? jinnya 5.000 2.500 tawar boleh enggak nanti? enggak tahu saya pernah ketemu orang model begitu saya membawa cincin Masya Allah berat ini Allah Allah saya mulai kemarin kini enteng, berat-berat apa ini sudah lah, enggak usah bual depan saya pusing saya berpikir saya punya cincin dibacain apa-apa, doa-doa gini-gini berat berat cincinnya ya Allah jangan bual depan saya deh saya ini ada belum lama ini, orang main minjem cincin saya dia jago cincin kayaknya mungkin setelah itu saya nyanjung dia saya bangga cincin saya dibikirkan berat berat-berat oh, semalai kemarin saya gini-gini juga enteng berat-berat apanya ini model pedukunan itu begitu nah, mungkin saya mau disanjung Farhan senang Wah, Cincin saya berat ada uh, uh, penghuninya, ini Aladin nanti itu, See, ini model-model pendukunan begitu sudah, jangan urusan dengan orang begitu, ada ularnya, ular tuh dibawa bata-bata semak-semak ular kok di mulut orang, nggak usah aneh-aneh deh, habis itu <laughs> jual jin, taruh di botol. Minuman taruh botol. Jin taruh botol ya. Sudahlah kalau surat sama orang begitu Anda minggir saja. Yang bisa menjadikan ramai kan media. Apa sih yang bisa anda bisa dijual di media? Masuk ini. Itu berpikir kalau aneh-aneh bingung nih. Jual jin. Saya pesan tiga deh. Suruh jaga pondok depan sana berapa sih harganya? Ami yakin kalau ada orang jual jin untuk jaga pondok tiga aja taruh botol nanti insyaallah ini patungan mau bayar kok. Mana yang jual jin? Aneh aneh ini. Gak ada itu semuanya. Jual jin, jual jin, jual jin. Jangan bual deh, jangan bikin umat pada kebingungan begitu sampai di majelis ini ada yang tanya kayak begini nih. <guluh> Jadi enggak ada ya. Itu enggak ada jual jin, kemudian apalagi tadi? Eh? Bukan, bukan. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Saya sudah tutup. Bidannya sudah kamu datang. Nah ini yang baru ini tadi pertanyaan apa tadi ada Jin dijual, ada di orang, ya, apa? Di rukyah di TV ya ada yang benar saya tidak pernah nonton TV gitu nggak tahu ya ada yang benar ada yang enggak pokoknya kok idahnya begitu Rukyah di Rukyah itu sederhana misalnya mungkin baikpun boleh sakitnya apa ibu dan sebagainya kemudian dibacain bismillah karena orang soleh dia orang soleh itu ada anang begitu doain sembuh. Ini enggak bisa sembuh dengan obat itu. Tapi nggak pakai bual ya. nggak pakai tambahan aneh-aneh. Khayal macem macam nih. Ini untuk memberatkan amplop nanti ini. Kalau kalau satu 1 kan cuman uh, satu juta, kalau jenis 5000, ribu ah, ini, ini sudah tidak usah aneh-aneh begitu deh. Kita belajar, kita belajar nggak pernah dihadirkan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Heithami mengatakan bahwa jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin oh dialog sama jin tadi ya ngomong sama jin dan sebagainya ngobrol itu tidak diterima kesaksiannya apakah ada orang ngomong sama jin? ada ada tapi ada ini bukan berarti setiap orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar kalau modal-modal pendusta -modal ya ngomong bisa ngaku ngomong sama jin tapi ada orang ngobrol dengan jin ada orang yang jadi gurunya jin Syahyasin Yassin Al-Fadhani Bahkan pada zaman Nabi pun belajar dari jin ada. Ada. Jadi orang jin, orang mengajari jin ada. Dan obrol dengan jin ada. cuman tidak semua orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau pengen tahu benar tidaknya, lihat kebiasaannya orang jujur atau tidak. Kalau orang ini selamanya jujur, gak pernah berbohong, sedikit gak berbohong, lah mungkin omongannya benar. Nah itu mungkin omongannya benar ngobrol sama istri yang baik, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama jin, serem banget dia nggak deh, saya juga enggak mau gitu, enggak pernah berangangan saya tapi memang di pondok juga anak-anak, dulu kita punya kawan di pondok itu pengen ketemu jin baca surat jin terus tiap hari eh ngapain ketemu jin, memangnya asyik ketemu sama orang ajib ini, ada yang bawain roti, bawain minuman, susu, sama jin saya enggak pengen ketemu jin, Alhamdulillah dan enggak pernah ketemu jin sampai hari ini Ndak ndak pengen ketemu jin. Kalau saya berangan-angan, kalau saya harus kerja keras, saya pengen ketemu Rasulullah gitu aja Ketemu jin, ngobrol sama jin. tidak usah ya. Ngobrol sama keluarga yang enak, selesai. Nah, ini lah ini nih kalau belajar di sini ya begini, ndak usah aneh-aneh Takut masuk wilayah yang sangat dibenci oleh Allah, wilayah dusta, wilayah bohong. Orang mukmin itu mungkin bermaksiat tapi tidak semestinya berbohong. Berbohong adalah simatul nif munafikin kerjaannya orang munafik berbohong sekali berkembang berkembang berkembang ada seorang mukmin pernah melakukan pencuri ada seorang mukminlah tapi mukmin tidak semestinya berbohong makanya kita tutup sebab-sebab berbohong tutup kemarin kita bicara mimpi Rasulullah hati-hati minggu yang lalu kalau tidak salah awas jangan sampai di pondok rame ketemu Rasulullah sak pondok jadi pendusta semuanya nanti ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah biar dibilang pondoknya pondok hebat semua yang pondok di situ ketemu Rasulullah, hu hu hu gitu. Hati-hati, akhirnya baiklah. -baik. Sama di pondok Al Bahjang, tidak ada orang lihat jin. Kalau ada santri di kamar mandi ketemu jin, tak bilang kamu jinnya, itu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada orang lihat jin di pondok. Macam-macam awas ya. Alhamdulillah tidak ada jin sampai hari ini. Pokoknya yang ngaku melihat jin bilang dusta dia. Tidak ada sampai hari ini orang ngaku jin kondoknya gede di pojok sana, gelap gelap, enggak ada orang yang membutuhi jin. tapi ada sebagian tempat jin seterus setiap hari setiap malam ada jin setiap hari yang melihat jin yang banyak dusta itu yang saya pangkas, maka saya omongan saya keras begini pangkas, enggak ada, jangan dusta jangan dusta, dusta itu besar di ya, hadapan Allah jangan bohong selesai Allah